Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Dandung Tara Di peternakan Dandung Tara Untuk Kita sharing pengalaman Ataupun berbagi pengalaman Saya uh, Cuma PP35 Bisa Menghasilkan rupiah dalam satu bulan untuk berternak bebek petelur kalau di perternakan dandung Tara ini awal mulanya ini indukannya ini 35 bebek bertelur yang 4 ini jantan eh jantan yang 31 ini e, betina bisa menghasilkan, di, eh, kadang 30 puluh, 25 lebih telur tiap hari ini bisa menghasilkan berlipat-lipat tapi dalam jangka waktu e, bulanannya hai, hai, hai, hai, dalam telur ataupun bebek induan ini kita olah lagi dengan telurnya kita tetaskan telurnya kita tetaskan kemudian telurnya yang tadi kita tetaskan terus bisa menghasilkan berlipat-lipat dalam bebek 35 ini bisa menghasilkan untungnya ini telurnya kita petaskan kayak ini di mesin penutas saya ini kayak ini ini saya ini saya petaskan di mesin penutas ini telurnya Ini ada tiga blok yang atas ini muat yang atas ini muat 180 yang bawah ini juga 180 kemudian yang bawah ini 180 juga soalnya bloknya ini 1 meter panjangnya atau lebarnya 40 yang menetas. Terus bisa telurnya ini bisa menetas eh 90 eh 90 ke 70% sampai 80% bisa menetas. Apalagi terus 100 80 itu bisa menetas 120, 130. Itu alhamdulillah sudah saya sudah bersyukur baguslah tergantung dari telur fertil atau enggak ini terus yang menetas kayak ini ini yang baru menetas kayak ini ini yang baru menetas ini berumur lima hari ini kita pelihara kita kasih makan kayak kalau stater ini 0-15 hari itu usahakan pakannya itu pakai BR1151 sampai umur 15 kalau bisa setelah itu kita pakan tidak campur centrat terus selanjutnya ini ini yang umur telur yang mentas yang umur lebih dewasa ini ada tapi kebetulan saya jual ini. Ini yang kemarin umur dua minggu sudah saya jual, soalnya ada yang cari. dituntung saya jual ke sini umur lima hari ini. Ini sudah para bakul tengkula ini sudah menawar ini, tapi saya belum kasih. Di yes, sini ini sudah menghasilkan uang eh, bisa menghasilkan uang jutaan ini. Ini usaha peternakan ini untuk melipat gandakan penghasilan itu dari bebek petelur, terus kita tetaskan, terus kita besarkan sendiri. Nanti hasilnya juga kita keluar, berputar terus lah. Dan sekian, karena ini sudah uh, sore maghrib, uh, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.